Halo teman-teman, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal menguji kostum ROM Corpus OS versi 14.0 yang Ruinos untuk Asus Jetpoint Max Pro M1. Jadi ini kostum ROM masih baru, bisa dilihat dari patch keamanannya tanggal 5 Februari 2021 dan pembuatan tanggal 6 Februari 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai aja dari botingnya. Booting animasinya ada terlihat berbeda Daripada yang terakhir kali Yang endgame Dan ini jauh lebih berwarna hmm, Untuk waktu hidupnya Lumayan lama ya 40 detik Untuk aplikasi bawaan Seperti ini enggak terlalu banyak yang berbeda hanya ada satu aplikasi unik yaitu Dolby Audio sementara untuk kameranya sendiri ya saya bilang ini cukup bagus versinya dan ini ada night mode nya saya versi berapa coba kita buka untuk fitur status bar nya adalah seperti berikut selanjutnya kita akan lihat fitur settingannya saja. di sini ada left, uh, sleeve. Ya. ini untuk mengatur navigasi, ada lock screen. di sini ada pengaturan club option dan semua di status barlinya. Oke karena di sini ada baterai kita ganti dulu dan kita nampakkan presentasi baterainya. Oke baterainya 80 ya. disini juga ada trafik untuk mendekat kecepatan terakhir ini ada button ini volume ya klik volume untuk menghidupkan aplikasi untuk aplikasi bawah dan ini ada power menu jadi power menunya ini untuk kalau kita matikan nah, itu ada menunya jadinya kita matikan aja dulu kita buka lagi di menu ada raven tema di sini untuk ngatur tema font status bar ini ikonnya aja ya yang status bar yang diganti hmm, di sini nggak ada image header mana ada key header style jadi, kalau image header itu jadi nanti status webnya ada gambarnya, sininya bisa oke. Sistem tema juga ada, ini temanya tema keseluruhan ya. aja Oke kita lanjut lagi ngelihat apanya fitur dari setingannya hmm. display kita lihat enggak ada yang lain yaitu fitur bawaan Android semua di sini enggak kayak korpus HP ya? Korpus 10 kalau nggak selengen game ada lock aplikasi di sini nggak ada dan ini ada aksesibilitas juga nggak terlalu banyak sih menunya yang masih terasa kayak bawaan kali. Oke okay, di sini ada game ini sama kayak UI parts di sini bisa nonton animasinya prosesornya suara dan lain-lain sama pagi, part gunanya ya. Kalau kamu ngerti, misalnya kalau secepat ini mau dipakai ke apa. Oke, sebelum nyoba untuk itu, kita lihat dulu baterainya. Dan disini saya coba tenaga anti baterai ini sekarang. Jadi ini tidak mengandung juga yang mahal lagi. Saya kalau yang original itu tempat sembilan dan ini ini sudah besar sebelum meletakkan dan yang lain oke, kita kasih saja artiknya terlalu hmm. nah, kita coba aja. Oke, okay, dimulai di 100. Nah, dia mulai naik 1000, 100, 10, 1100. Apakah rolling? Kita tes dulu ya, 1 menit ini. Bagaimana okay, keadaannya? Oh, wow, naik, tiba-tiba turun. Hmm, apakah bakal stabil ya, main Oke, okay, kita akan langsung ke 15 menit. Gimana keadaannya setelah 15 menit? Nyep, di grafik bisa kita lihat nggak terlalu banyak trolling bahkan nggak ada sih. Tapi ini HP panas banget, bisa lihat suhu baterainya itu 46 dan prosesornya di 57. derajat terasa panas banget. Kita cek baterainya sekarang. eh ini udah satu jam lebih ya enggak 50 ya ada satu jam CPU nya 16 menit sementara puluh 44 menit dan itu menghabiskan baterai sekitar 8% hmm, sekarang kita coba main game aja game pertama adalah mobile legend dengan pengaturan grafik seperti ini Di sini saya mencoba game mode training dengan percobaan ala-ala fashion -ala gitu dan di sini terjadi banyak sekali delay pada skill dan arah skill yang tidak sesuai. game kedua yang saya coba adalah off-the-road disini kita bisa dapat grafik ultra dan saat dimainkan rata-rata fps yang kita dapat itu sekitar 37-60 fps jadi nggak ada namanya delay dan game ini cukup ringan ya untuk device kayak gini sih kalau kita mainkan di device-device kentang masih berat juga yang grafiknya ini mantep banget game yang terakhir adalah smartphone Bob mirip seperti Redmi Note 5 gila di ladang ubur-ubur kita harus setting grafiknya paling low karena kalau di medium seperti ini dia akan ngeleng kalau banyak yang gerak nah bukan patah-patah pun ini jauh lebih parah cuy Baiklah semua pengetesan sudah kita coba. Sekarang kita lihat sisa baterainya Jadi sudah tiga jam saya pakai kostum room ini dan di sini udah habis 20% dari 80. Sekarang tinggal 60%. Yang menurut saya cukup hemat. Oke jadi inilah hasil pengujian kostum romu karkus OS versi 14.0 Ruinos di ASUS Zenfone Max Prime 1 lebih dan kurangnya saya mohon maaf bye bye